Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Mungkin di antara kalian ada yang belum mengetahui bahwa sekarang pada grup WhatsApp kita bisa keluar secara diam-diam tanpa diketahui oleh anggota lainnya. Nah, di sini yang akan mengetahui ketika keluar dari grup adalah admin grup saja. Jadi kalau kalian ingin keluar dari grup WhatsApp tanpa ketahuan yang lainnya, maka silahkan kalian hubungi terlebih dahulu untuk admin grupnya supaya tidak memberitahukan anggota lain. Oke, seperti contoh misalnya saya akan keluar dari grup WhatsApp, maka yang tahu kita keluar adalah admin grup saja. Bisa kalian lihat contohnya untuk seperti ini. Nah di sini ada keterangan sudah keluar ya. Dan untuk keterangan ini atau laporan keluar ini hanya ada di WhatsAppnya si admin grup. Jadi nggak ada di anggota lainnya. Oke okay, mungkin ini saja trik singkat pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh